Iki menurutmu apa lur kata-kata kanggo wong sing ramanut aturan pemerintah kan wayahe covid sembilan belas. opo lur minggat ke Indonesia lha kuwi lur Lapor, Lur. Ini wak Lur. Saya tak ada mesek, Lur. Hmm. Pin kering, Lur. Ini termasuk program pemerintah, Lur. Oh, berarti ini program pemerintah, Lur. Ya, kan, Lur. Ini rancang melawan Covid-19, Lur. Oh ngono to lur. Ya ta lur. Kita sebenar tak ya baik, terus mengikuti peraturan pemerintah. Oh. Lur, sing niate elek karena anake lur, elek yo pikir rambutmu. Sertv, matur nuwun nur, salam seduluran sa'lawasin nur. Sat